Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari SMA PGRI Satu Pati Akan melakukan penelitian sejarah Yaitu tentang Ondorante Kita berada di Desa Parangga, Kabupaten Pati Nah, di hadapan kita Kita berada di Pemakaman Umum Desa Parangga, Kabupaten Pati Yuk, Yuk kita lihat Makamnya Ondorante That's <laughs> yang kepala yang dibaca itu bukannya itu itu sebelah mana pak yang satunya satunya itu nanti <tuh> ya, ini. ya. Ini ada ya. Timurnya, itu ada petalon ya sebelumnya petalon ya sebelah timurnya kericho itu terakhir kericho ya itu ada yang satu itu bukannya yang ber, ber apa sunan ngrante itu So, ini? nah iki sebetulna iso kali ngranten ngranten iso iki lagi ngene apik garuda acam itu ngranten uh, Ada di situ yang satu apa ya satu nya ya, satunya, ya di situ kali itu gereja itu ya belas hiburan gereja itu uh, yang tadi ini gunung gimana itu asal senyawa, asal lo? Ini kan mati kan. Ii, orang di China lah. Iya. Nah, apa-apa itu jujur, kira kira campir kiro, bangsiman itu bapak betul. Betul, betul. Yang ketuk. Ah, itu ya. Iya. Bangsiman di China, mati. Bapak satu untuk urut di China, atau ketuk, mungkin hanya satu ketuk. Itu Andorane kan mati. Itu sebenarnya dibunuh oleh siapa? Ipaiko. Siapa? Siapa? Siapa itu? Ya... Lalu-lalu... Apa-apa ya? Tarikin Ini kita diumbe-umbe ini Dumbe ini ditangkap mereka Ada gadusnya itu Lali-lali-lali Lali-lali Itu pakeknya pakai mas. Apa? Rantai-rantai Pak? Enggak Berarti asal usut Berarti enggak rante biasa gitu Pak? Enggak, rante Itu kalau bisa dinamain omber-rante itu gimana Pak? Ini kan di ya Pak oh. oh, uh, Ini di rantai ya Pak ini di ini uh, di rantai Di jempol kalau tidak ada Tadi satu Lari sana, satu lari sini Itu ada kali Oh Kali dua itu ada kali garuda, Daruda Iya yeah. Kalau oh, di sempal tarik sini Sempol tarik sana Keterkaitan, kalau keterkaitan Sunan Makdum itu gimana Cuma Sunan Makdum itu Bukan orang, ya, wa, orang Jawa Timur Orang oh. uh, Jawa Timur? Kau uh, oh. orang... bisa di sini? Hmm. Ini eh, agama Islam oh. Oh. Berarti anggota agama Islam kan. itu? Uh. Agama Islam uh. okay. nah, Tambahkan makjum kan, ngujem agama Islam di oh. tanah Jawa hmm. Yang honorantinya nggak suka berarti? Iya, yeah. <laughs> soalnya kan ini orang ini Ada ini orang Kotok yeah, Kotok <laughs> <Yeah. laughs> yeah. Berarti nggak suka nanti ikut-ikut dulu lah, Ma. Bapak dengarkan Anjan-Anjan apa-apa ya. enggak apa Ondorante. Berarti dulunya rumahnya Ondorante itu ya, oh, ya, ya. ya, ya. nah, okay. di sini? Iya, di sini. Dulu. Makasih, Pak. Iya. Makasih. Makasih informasinya. Iya, ya. Makasih. Jadi selaknya yang di empang itu yang romplanya pangsit. Pati, pati, pati, jaman semua orang si pati pesan tenang, mas di pari nah, pesan tenang, nak nah, pesan tenang, terdekat nongkol dulunya, paham tuh nak kene jadi kan burung saat durungnya burung di jenak ke gampangnya sih kene si tinggir nah, maka bisa kene. dinamakan si tinggir itu? bagaimana? tanahnya paling durur jadi city kan tanah, igil kan gudah, tanah saya paling gud jadi manggolnya dia kan yang gudu jadi jadi citygill dan yang citygill itu benek pengen tenang loh mas pengen tong tongan langsung tenang tapi jadinya mau pekok ya pekok, samin, yang benek-benek bila lagi ada, apa juga? rumah sana yang diusir apa adan terus pengen ngomong-ngomong matapet <laughs> nah, Terpising mau tuh, terus terus mau, tapi dia nengok gampangnya mau terus apa ya, karena ini ya, tinggal terus mau ngomong, mau ngomong, mau ngomong, mau ngomong, mau ngomong, mau ngomong, mau mas mau terus terus ngomong, mau ngomong, mau ngomong, mau ngomong, mau ngomong, mau ngomong, mau ngomong, mau mau Oh no lapar kan, oh no, tambahnya oh no oh no gak entar nonton, cuma untuk rantai mau, untuk antar durante, terus kira ini, kupatin dengan Daniel Durante, Durante gak terima, terus dijalan karus, karus, saya jangkung, ya saya jangkung mau, ya cari pimah, saya jangan peperangan dia dia dia kalah, terus kalah, terus itu dulu apa dia apa sana itu tidak eh udik naik mobil ke ruang wetdo, ombak situ, itu underanda itu mobil, mobil mati ini tarik gajah seraket Rantai ini mas. itu makamnya itu kan dua pak, itu makamnya langsung jadi cincin satu. jadi di disempal diel aku bisa mati nak. aku buat tarik gajah seraket Rantai ini mas, neng lo cumbo tidak Nah, batik dari sini udah pernah. Nah, no, sisi Cina si, no, Kuno, nah no, ngucuda Edo mas ya, tidak E, toko ada. Yang ngucuda gereja Kuno aku malu-malunya, enggak clear begitu. Nah, sisi Cina si, no, Kuno, sisi Cina si, nggak no, kene. Dipisah, dipisah itu antara kali, etan kali karena uang kali. Nah. Oh, jadi nah, enggak, jadi satu. Aneka ini kali nah, makamnya enggak nah, Berarti enggak, enggak. enggak itu. Nah, kita dari sini udah pernah, mas. Siti <tuk> terpenggan ini bisa jenaknya, dikne Besok aman diperangannya, tapi jenaknya, dikne Bisa perangannya, tapi jenaknya, dikne Perangannya bisa jenaknya, mbak, dikne Ergo, besok ini jenaknya perangannya terus Besok ini, besok, jenaknya perangannya Jaman, pak, jenaknya perangannya Kalau hubungannya dengan Sunan Makdum itu gimana? Sunan Makdum itu, waktu jaman semuanya kan dendeknya kan di di kenapa oh, sih ini jemilah di Jika ada Sunan Makhdum Nah, itu kan kami panggung so, barah Atau ajum keantaran rutan Nah, Sunan Makhdum lagi peperat, lagi sholat Amat nah, hijap perang, Sunan Makhdum harus telah lari nah, Ini karena Sunan Makhdum ya, perselisihan lah Tidak sesama, tidak real, antara adama Tapi, Mbah Makhdum ini alat asli Atau mandat, ajum rufari, wang soma Nah, nah ini, ini orang nggak tuh pernah pernah ngobar ngobar kemudian ya, ini nggak terus ini waktu muda saya nak perang tak sholat saya aku gak perang aku cuma ngandean arab sholat baru sholat seno mati mau mauin saya itu simak itu berarti dulunya ini rumah ya, ini rumah ya pesanggrahan orang rumah masiku masiku itu dalamnya kediamannya ke keserane dah percaya gitu satu satu pertama satu per satu kan kasih pak informasinya J, salah satu dari wawancara kita dari narasumber cuman lakonnya ondorante okay. iya secara, okay. secara okay. Okay. Itu setinggil okay. yang pati iya okay. ondorante yang pati dan ini ondorante ini, ini ondorante gusunnya setinggil terus untuk nomor tunggal gila amat sekali kok bumbuk kok cunan, kok pas kalau kesel, kalau kesel, istirahat, kok ono kok pendeng pulang peneh bali bel sana kalau mau bubar mau bubar itu lah apa banyak mau makin gambar ini nonton tiang petan, bukan lo sunan disini lo yong nonton apa jangan ngitung deh 200 deh, nah sampai 200 ini buatan percaya kali pulau, sampaianiku langsung rutupi anak buah pulau, anak buah pulau ini aku aja ngembajang, di pulau aku punya percepat, buat rutupi sampaian antar nopo, niku, ya traktor matang lampang malek, rosunan wawangso, di sini, di batin, di bulan dalam ayo kita ketemu main ondo rantai, seganek ondo rantai mondar-mandarin yang panti mau, even kelemahannya ondo rantai mau sampai anak penunggung wau, wow. istri wau wow. jenis, kenal, gawau nah, wow. bisa Disanjang kali, nah. sampai muda, ya. siap, nah. Kita cek nomor 02 rantai dan pinggir bagian nomor rantai 02 yang pasti sambung batu itu mau Ulanul, Dhipmom, di monggo Buqon, dalam sampai ada Kita itu kalian ngomong, Kalo ini mengutus Kalo pati Kalo konsuanten Dalam penjendengan Penjendengan Penjendengan Kalo ini Kalo ini Ngobain-ngobain oh Ohhhh Kalo Sakitnya juga kumpet bak kumpet mau dan tidak aduh lendo enak itu buat mau sekotoran yang mau udah degup maling langsung kita 16, 17, Ini, ini loh, untuk sama. Harus pedang yang mentang, apa apa mandal. orang, -orang, orang, -orang wadah di e. Dicancang kali. mas. mas. dicancang Di sampe raket Gajah Mantaram satu Dicancang Kare, biasa lain, Sandang, Bondolin, batu di Bondol, setiap bupati, bupati ditinggal Kare, Saydin, setiap penumpang bau, bupati, Bondoran Timur, pen, Kare, Pundi, bupati tidak tahu, bupati, Kampung Pindi bau, bupati, di tali ini berarti hmm, bagi tali berarti emas mencapai toni ke wow. terus langsung diterangkan tanggara tuang kembali ke tempat ini hmm. terus ondo ranti wawu sebab baik selanjutnya mungkin dia caranya ini In, die carane, die ondo ranti supaya iso memanfaat ini mau cari lagi gajah Kalian ini kiri kanan Di sebelah menunggungan Sambungan Terus Berapa no. Terus, seksi minyak kan? Bener -bener mataram jangan ambil gajah. Hai, mana pula? Wau pagi, bau, ke kita ke mataram sendiri sekiranya keluarnya ya? emas di panah kan, sebelah, terus kain seperti gajah di warung kanan sebelah gunungan ini di sebelah gunungan itu cincin ya dan mangkalin terus gajah mati itu dipakai Gajah mati itu lho. terus itu gajah mati itu jadi gajah. Nggih, gajah mati juga. Dia bedah rame-ramenya jamun tadi gajah mati, Besok gajah mati. Dia niku muter itu sosok alas alas jatuh, -tum -tum, dan, terus makan mintin ratusan ratusan dengan kosong diantai cara cara itu cara ini langkiran seduluh dan yang dan yang dan yang nah ini jamal selamat semoga Kadar tikine banyak siswane sampai aduji beri, tingganya bakiran sampai di banyak tingkat bambas sampun subi kita-cita Nah, nah itu tadi patut. adalah uh, Makam sejarah dari Ondorante Yang salah satunya Ada di Desa Tinggil Pardan Yang satunya lagi ada di Desa Kalidoro Di Kabupaten Pati Semoga bermanfaat bagi Terima kasih, Terima kasih.